halo teman-teman wow kembali lagi dengan channel si keren boy teman-teman wow kita akan mencari mainan teman-teman wow dia teman-teman ini apa uhui uhui sekali teman-teman banyak mainan teman-teman ada warna merah warna hijau dan warna kuning ya teman-teman wow mari kita ambil teman Wow, banyak sekali ya mainannya teman-teman. Mari kita ambil teman-teman. Wow, uhui. Oh, kita ambil lagi teman-teman. Wow. Kotor sekali ya teman-teman. Lihat teman-teman. Wow, uhui. Kita ambil lagi teman-teman. Masukin teman-teman. Wow, uhui. Kita dapat lagi teman-teman. Wow, ada lagi nih teman-teman. Warna merah. Wow. Dan ini warna kuning teman-teman Wow Kotor sekali Wow Ini yang terakhir teman-teman Wow Mari kita Berjalan lagi teman-teman wow wow, wow wow, Ini apa teman-teman Uhuy Kita dapat lagi teman-teman Mari kita ambil teman-teman Wow Kita ambil teman-teman Wow Warna hijau teman-teman Wow Uhuy Kita mendapatkan mainan teman-teman Wow Oke teman-teman Kita sudah kumpul mendapatkan mainan ini teman-teman Uhuy Mari kita cuci ya teman-teman Sampai jumpa di tempat pencucian teman-teman Halo teman-teman Wah kita sudah berada di tempat pencucian mainan ya teman-teman Uhuy Oke teman-teman, mari kita langsung cuci mainannya teman-teman. Wow, kita pilih warna ini dulu teman-teman. Uhuy, mari kita cuci teman-teman. Wow. Wow. Sudah bersih teman-teman. Ini adalah truk ya teman-teman, truk barang. Kita udah dapat teman-teman Selanjutnya teman-teman Wow ini warnanya campur teman-teman Oke kita cuci langsung teman-teman Wow Kita cuci teman-teman Sudah bersih teman-teman Ini adalah besi ya teman-teman Oke, okay. selanjutnya teman-teman Ini dia Uhoy. Langsung saja kita cuci teman-teman Wow Uhoy. Sudah selesai teman-teman Ini adalah truk ya teman-teman Selanjutnya teman-teman Wuhui, -teman. warna merah teman-teman Wow, Stika, airnya berubah warna ya teman-teman Wuhui, -teman. sudah selesai teman-teman Ini adalah slender ya teman-teman Selanjutnya teman-teman Wow, apa ya teman-teman? Uhui, mari kita cuci. Wow, nampaknya tidak asing ya teman-teman. Uhui, sudah selesai teman-teman. Ini adalah ekskavator ya teman-teman atau yang biasa disebut dengan beko. Fungsinya adalah untuk mengait uh, mencari tanah ya teman-teman Wow, oke okay. Selanjutnya teman-teman Mari kita cuci Uhuy. Wow, ini adalah keren teman-teman Atau mobil Derek ya teman-teman Wow, sudah dapat kita teman-teman Selanjutnya teman-teman Wow, ini adalah mobil ya teman-teman Mari kita cuci Mobil berwarna ungu teman-teman Selanjutnya teman-teman ini adalah mobil mixer teman-teman atau mobil uh, semen ya teman-teman oke okay. wuhuy sudah selesai teman-teman ini adalah mobil mixer Lanjutnya teman-teman. Wow, masih sama mobil mixer juga. Uhui. Dan dia adalah mobil Beko teman-teman. Mari kita cuci. Kita sudah mendapatkan mobil Beko, teman-teman. Selanjutnya, teman-teman. Wow, mobil alat berat, teman-teman. Wow. -teman. selanjutnya teman-teman Uhui, -teman. oh, ini adalah mobil terakhir teman-teman wow mobilnya sangat bersih teman-teman setelah melalui pencucian teman-teman wow